Hai Assalamualaikum bersama Bray lagi uh, Dalam channel Art Media Production uh, Hari ni uh, Bray nak cuba uh, Kupas bahasa-bahasa dialect kelata Hock uh, jara-jara uh, kita guna uh, Sebab dalam bahasa tu kadang-kadang dia ada simbolik Jadi Hock simbolik itulah kita nak Puraikan masuk masuk uh, Dalam ayat hak, bahasa, uh, dalam bahasa kelata Kita guna tu uh, Tapi biasanya bahasa ni orang-orang dulu-dulu lah Ha, jadi yang ini Abrua nak, nak kongsi bersama-sama Dengan sahabat-sahabat Abrua semua Kau mana tahu uh, Faham maksud ayat-ayat uh, dalam animasi yang boleh guna ni ha, Bolehlah komen di bawah Dan kita sama-sama uh, huraikan uh, apa maksud kata-kata uh, Kau -kata digunakan Okey, Sebelum tu jangan skip ha, Teruskan bersama Abrua Okay, uh, untuk bahasa yang pertama kita nak huraikan nah, kita tengok um, animasi jalemah jaleperok oge okay, ni enggak cukup gatulah juga rambut sorak amo tak agaklah cukup pengangan lawan ke suami laki okay, jatalo ni amo tak agak sungguh duduk rumah ada bini dan anak tinggal amo tango tinggal istano temui ibu kurit tak ingat dah ibu kelabu rumah tu okey ah hok kita nak huraikan ah uh, pertama tadi dia sebut ah uh, supo gatong rambut seorak nah uh, gitu okey deh hok tu hok pertama supo gatong rambut sorak nah dipanggil kalau boleh ah uh, kita pakak huraikan hok pertama ni okey hok pertama deh okey dan hak kedua tadi a uh, dia kata uh, temu ibu kurit uh, a ingat dah kau ibu kelabu domoh a kita nak hurai ke okay, apakah maksud di sebalik bahasa-bahasa simbolik a uh, klater itu ha, ni pelik sikit uh, jadi aku dah minta sahabat-sahabat semua hak mana tahu hak pakar dalam lebih-lebih bahasa ni sama-sama kita kongsi supaya kita boleh faham belako Uh, apakah maksud-maksud ni? Kadang-kadang ayat-ayat ni ni kita kedengar nanti. kemungkinan ni akan, akan, akan ada kecek benda macam ni. Okey, yang ketiga, kita tengok sudutan uh, jala lemah-jala peruk ni. Uh, dengan molek basa dia kecek. Apa kecek dulu eh? Lagu lagu tu semua kalau, kalau kita minatnya tu biar dulu. Agaknya tep kena tu jadi sakit ya siapa dia nak lagi kamu weh hmm, kita nak pakai moreh mina hot dia ya biarlah telefon ni kau laih betul le kole-kole pula naron ni benarlah ada getino tapi pinol dalam dua iblis kau setan malu yalah kita pakai hot dia lah okey uh, eh dah masuk weh kata dia kata kita nak uh, apa kita nak pakai moreh mina hot dia uh. Abra Pes itu Morris Minor ha, ke, tu nama macam Kato lah ha. Dia kata kita nak pakai Morris Minor Hoks dia lah Jadi Abra nak kita pakai Pakat huraikan masuk dia tu Apa maksud Woyah sebenarnya dia, dia kecek macam tu Jadi bahasa gini pun Abra dulu pernah dengar Okey Seterusnya Sebab aku ibu buka Kawan berlaku dah, Dia tunggu Masa duit Aku tak boleh kecewakan untuk menjanji sakit hati Aku kecewakan ngelai. orang Sama tidak ada gende gini Sama kau ada Aku nak beli belah kau kira-kira sanggup Oh lah, oh iiii Haa? Haa? Haa? Ah, okey. tu sketsa dari tersilap hot terbaru sekali Haa... Scammer Haa... Scammer Haa... Boleh ke atas itu? Letak gendai Haa... Letak gendai Haa, ni mungkin orang oh, ni pun perhedah tu maksud tu Tapi aku baru nak kita huraikan juga Apakah maksud letter gende tu Untuk seterusnya Kita dengar dialog uh, mereka Haa, dengar oleh ayat-ayat dia pakai Bapun lah ni dia watak lain Bukan watak lain lah juga Benmak lah ni kaya lah Dia Ketua tak nak tanya dia sendiri Ada apa buah Hari ni hak lain Esok hak lain Pagi hak lain Ali petai bawah lah lain lah benmak Hehehe Ambil duit tu mana lah ni Haa Boleh Rubik mana Piti banyak kan ni Haa ok Dah sikit sah ni Biasa kita pernah guna, kalau bagi kelatih, dia biasa guna lah Peketak air tu Peketak air kan tu uh, Boleh lubang mano dia kata <laughs> Maksud dia uh, Mana tu Dia, dia lubang mano. maksud dia simbolik dia tu lagu mana tu Kita nak huraikan benda gitu uh, Jadi, pak mana boleh bagi beritahu Pakat-pakat uh, komen bawah uraikan di bawah Dalam komen tu Kita sama-sama faham Maksud uh, saat kata tadi tu ok, uh, untuk yang keenam 6 uh, bahasa uh, simbolik kelata kita tengok sketsa ni inilah berita-berita penting sekarang orang kaya mestilah juga dia kena bagi duit kepada orang sasak kalau orang kaya tak bagi duit kepada orang sasak dia tak lama menjadikan Bapa-apa Mestilah juga kena bagi Duit 10 ringgit 70 ringgit 40 ringgit Sapa 100 ringgit uh, Kalau banyak lagi Kalau banyak lagi Komuju Okey Dalam dialog saat uh, tadi tu Orang sesok Orang sesok Ah, uh, Jadi setengah orang tak perhatian ni Dia kata Orang sesok ni Macam mana sesok nafah ke Sesok lalu lintah ke Sesak sesak Uh, dia peketai kelata ni sesok uh, Jadi peketai kelata dia memang cukup famous lah Bahasa tu memang biasa digunakan lah uh, Jadi ini bagaimana mudah ya uh, Sesok uh, Jadi boleh sama-sama kita uraikan di komen tu nanti uh, Okey uh, satu lagi Dia kata uh, Komuju uh, Mujo Komuju uh, Maksud komuju tu uh, Boleh kita bagi tahu uh, Kita huraikan sama-sama nanti dah Okey uh, sketsa seterusnya. Aduh jadi mudal le kotak Nama waro dia le kotak. Habis pergi dia, way kata radio. Ha de de de. Patu muduk le kotak nak makan Gini be ya. radio bagi oi dia, everyday ubat lapu kalau bubuh tak bunyi. Okey, sketsa tadi tu kita dengar Said kata Ubat lapu. Ah, kita jangan salah salah salah faham lah. Ubat lapu ni Ah, bukan ubat macam pil yang kita gelar deme sakit tu. Ah, jadi jangan salah pilih lah tu. Ubat lapu. Jadi bahasa kelate dulu ni Orang yeah, dulu dulu dia bahasa uh, Kecek Ah, uh, bercakap macam tu lah. Ah, uh, ubat. Dia bahasa ubat lapu. Ah, uh, macam. Ati kita huraikan lah tu. Okay, ah uh, kita tengok sa. So, sketsa seterusnya Terasa pengati teno demo tengok di mano rohana anik dak Tidak eh ore namo nik rohana bodolah dah rohana ni cuma dikasihlah keluk Gile kau tu sayubat tu Namo tak uda amo tak uda amo tak uda iku dio sai iku dio lah Okey, sini Habra boleh ambil tadi uh, Wahyu kata Silat keruk uh, Silat keruk Nak hurai ke macam mana tu Nak sebagi orang paham Maksud silat keruk uh, Jadi, bahasa-bahasa Kelatan ni Banyak simbolik Banyak orang kita kena uh, Tahu betul-betul Supaya tidak Tidak Salah faham lah uh, Silat keruk Untuk tahu bahasa seterusnya Kita tengok Animasi ini masih ini pulak Bukit buku layak Apa kita lihat Ayo kita kelihatan Eh buku layak pun sama nih Sain Memu kau sama ini hidup Haaa sudah dihidupi sama Bukit buku layak ini doh Ibu dia Bukit ibu dia Bukit buku layak sakit hati lah say, sama Ihh malu kau koreknya aku kata kau buku layak masuk dalam saki kita Uh, ok, sini ada dua baru boleh ambil Dan kadang-kadang, saya sudah -kadang, susah kot, nak buat suara kata tu Kadang-kadang, kita uh, ambil yang dekat-dekatlah bahasa Ok, antara tadi, saya buat yang kata uh, Meh muka sama ha, Meh muka sama ha, Meh bukan, Meh mari panggil Meh, Meh, jom ha, Meh ni, ada maksud dia tu, Meh ha, Nanti kita huraikan apa maksud Meh Ha, yang kedua yang yang, yang kedua tadi Boya kata, boleh ambil, um, ha, ha, adalah, dia bagi kata apabila ambil a sudah hijau. Ah, ah sudah hijau dah kata. Ah maksud dia sudah hijau tu bukan kerja kita siap dah. Bukan bukan selesai dah. Ha, kita nak huraikan macam mana? Ha, ayat tu. Ha, jadi Abram minta sahabat-sahabat semua hok mana boleh huraikan maksud tu kita boleh kongsi sama-sama. Next time apa boleh pakah. Uh, apa masuk-masuk kita buat tadi. Okey, boleh tak? Uh, so uh, kita tengok sketsa yang seterusnya. Ah, kena belisage bia lah. No akak gua, no sagi pesan, pakai sangu ni, no biku no, pakai dia lagu, mau lagu kita birthday. Okay, Okey, mengikut sama kata tadi, uh, nak piku bukan kena lagu. Ha, bukan kena lagu. Ha, bahasa Kelatek dulu ni apa pun kadang-kadang susun juga nak no, no, no, ayat tu Bukan kena lagu Bukan lagu orang nyanyi ha, Jadi simbolik bahasa tu Nak bagi orang perhatikan macam mana Kita tengok skisah yang seterusnya Ape hmm, Sait Tu nak nikah kahwin kau tak saya tanya Masa dia tak sibir ni ni ku Kita baru cukup umur ya lagu tu selalu Umur 84 baru cukup lagi Bagai dia Bapak ku Ku tunggulah di dalam kolor-kolor pulau naro ni Tunggu Bapak ku kita tak pandang bengenir ku Saya suka lutut pula orang buat cacau nak minuh kita, minyak kita, rakak kita Okey untuk perkataan yang terakhir ni Yang um, baru dapat daripada Syed kata tadi Dia kata Orang buat cacau Haa ah, nak pengen ragu mana tu Orang buat cacau Kau buat apa -apa, kita tak pandang bergening ku Saya suka lutut pula orang buat cacau Dan minuh kita, minyak kita, rakak kita Boleh pahit tak masuk tu? Abrol pun tak kerti nak hurai lagu mana Kalau dia buat sari, sari kata tu Nak kecebutkan tu ha, Jadi, Abrol harap kepada yang pakar Dalam bahasa kelata ni Boleh huraikan Masuk-masuk gini ni memang uh, kita nak kongsi sangatlah bersama ha, Jadi uh, Uh, Jawap pair anda tu Boleh kom, uh, boleh masuk dalam komen Ada di bawah tu Sama-sama uh, kita uh, tulis situ Supaya senar kita faham Dan komen-komen tu Buka komen saja Abrah akan ambil semua tu Abrah akan masuk balik Kita akan bicar pulak uh, Masuk perkataan-perkataan air, air tu Sebab abrah penting benda-benda tu uh. Ok setakat tu saja untuk hari ni uh, Banyak lagi lah uh, Perkataan-perkataan air, air Kita kena belajar kena peha bahasa-bahasa uh, skrip way kulit ni uh, ataupun bahasa-bahasa orang -bahasa Kelate dulu-dulu. Ha, uh, okey. Ha uh, nanti kita jumpa lagi uh, di lain masa uh, kita kupaskan lagi uh, perkataan-perkataan hok uh, susah kita nak faham. Uh, jangan lupa teruskan uh, subscribe, uh, share video-video hok uh, abra ini supaya kita boleh sama-sama kita a uh, berkongsi Uh, masuk-masuk bahasa-bahasa oh ibu-bunda di negeri Kelantin payah kita nak payah ok salam jumpa lagi Assalamualaikum